Anggaran Operasional Haji berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, setoran awal dan setoran lunas dari jemaah haji atau PP, dana optimalisasi hasil pengembangan keuangan haji, dana efisiensi operasional haji, dan sumber lainnya yang sah. APBN dan APBD digunakan untuk pembiayaan operasional petugas haji pusat dan daerah di tanah air dan di Arab Saudi. Sedangkan dana yang berasal dari BPI dan dana optimalisasi, dana efisiensi operasional haji dan sumber lainnya yang sah sepenuhnya diperuntukkan bagi jemaah haji sejak di tanah air, di dalam perjalanan dan selama mereka berada di Arab Saudi. Dan terkait dengan rapat kerja hari ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran pipih yang DPR langsung oleh jemaah haji atau pada tahun yang lalu sering dikenal dengan sebutan direct cost dan besaran penggunaan nilai manfaat, dana efisiensi dan sumber lain yang sah atau sering disebut dengan indirect cost operasional penyelenggaraan ibadah haji dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati. Kami telah menyepakati tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi PPH akan ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti BPH pada tahun 1441 Hijriah atau 2019 Masehi yang lalu. Meskipun kita sama-sama mafum bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing yaitu Saudi Arabian Rial selanjutnya untuk menjelaskan mengenai besaran ril biaya operasional penyelenggaraan haji tahun 1443 hijriah 2022 Masei berikut ilustrasi dan rencana besaran ril biaya operasional penyelenggaraan haji tahun 1443 hijriah 2022 Masei sebelum Nanti kita sahkan bersama Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Atau BPH Tahun 1443 Ijriah 2022 masehi berjamaah sebesar 81.747.844,04 sen rupiah terdiri dari pipih rata-rata sebesar 39.886.009 rupiah Penggunaan nilai manfaat sebesar Rp41.053.216,24 sen rupiah dan biaya protokol kesehatan sebesar Rp808.618,8 sen rupiah. Dengan kondisi tersebut di atas, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 4 triliun 228 miliar 422 juta 95.000 519,71 sen rupiah. Kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi solusi dalam menekan besaran bibih yang dibayar langsung oleh jamaah haji. Namun demikian, penggunaan dana nilai manfaat setoran bibih, dana efisiensi operasional haji, dan sumber lain yang sah tersebut harus dilakukan secara arif, rasional, efektif dan tentu saja efisien. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati. Pada prinsipnya kami menyetujui hasil pembahasan panitia kerja PPH untuk dapat disahkan menjadi PPH tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat diantara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi Sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada Jemaah Haji Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada Jemaah Haji ini Semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang bisa kami sampaikan, dan atas dukungan serta persetujuan dan kerjasama unsur pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dan pemerintah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kami bermohon kepada wa Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridhonya, serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga. bagi bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya dan kemakmuran bangsa dan negara pada umumnya amin ya robbal alamin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, dari uh, apa juga yang sudah sampaikan tadi di pengantar rapat bahwa Uh, BPI rata-rata uh, Tahun ini adalah sebesar 81.747.844 uh, uh, rupiah Per jamaah Dan BPI yang dibayar langsung oleh jamaah 39.886.000 rupiah Tapi sekali lagi tidak ada Pembebanan satu rupiah pun kepada calon jamaah haji Dan uh, Nilai manfaat pada peninggalan ibadah haji tahun ini sebesar empat triliun dua miliar empat juta sembilan rupiah dan biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk perjamaan sebesar rp rupiah, artinya tidak ada selisih pendapat antara pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi 8 maka eh, dengan begitu kami dapat simpulkan eh, tidak ada yang perlu kita perselisihkan lagi Pak Menteri tidak perlu lagi, -lagi kita perdebatkan, kita pertanyakan karena eh, antara Komisi 8 dan eh, pemerintah sudah sepakat-sepakat bulat tanpa lonjong. Saya kira itu Bapak Ibu ya.